Aula desolate memiliki murid langsung senior tambahan setelah akhir pertempuran antara Lindong dan Jiang Hao. Kemungkinan bahwa masalah ini akan menimbulkan keributan yang cukup besar dalam Dao Sekte jika itu menyebar. Lagi pula, tidak ada murid tunggal selama tahun-tahun ini, yang berhasil menjadi murid langsung senior di Aula apapun, setelah baru bergabung selama kurang dari sebulan. Chen Zhen melambaikan lengan bajunya setelah mengumumkan bahwa Lindong adalah murid langsung senior kelima dari aula Desolate. Segera, semua orang melihat tanah di samping empat platform batu naik. Yuan Power yang agung secara langsung menciptakan platform batu baru yang tingginya sama dengan empat lainnya. Tempat itu akan menjadi kursi pribadi Lindong selama kompetisi bulanan mendatang. Ini adalah simbol status sehubungan dengan itu. Lindong juga bertindak tanpa basa-basi ketika tubuhnya bergerak dan dia bergegas ke platform. Haha, saudara junior Lindong, selamat. Wajah tulus Pang Tong juga tersenyum pada saat ini, saat ia berbicara kepada Lindong. Fang Yun, Song Zhou dan murid langsung senior lainnya juga mengangguk pada Lindong. Jika mereka sebelumnya memandang rendah Lindong karena senioritas mereka, mentalitas ini telah sepenuhnya diganti. Lindung telah menunjukkan kekuatan pertempuran yang mengejutkan selama pertempuran sebelumnya dan bahkan mereka tidak berani meremehkannya. Aku berharap bahwa keempat senior akan merawat aku di masa depan. Lindung tidak pelit dengan keramahannya di wajah senyum mereka. Sepertinya dia akan berlatih di dalam desolate hall untuk waktu yang lama di masa depan. Karena itu, ia tentu saja tidak ingin memiliki hubungan yang buruk dengan seniornya. Setelah mengalami berbagai permainan selama Hundred Empire War, dia cukup menikmati suasana di dalam Desolate Hall. Lagi pula, tidak ada seorang pun di dunia ini yang suka terus bertengkar dengan orang lain. Pangtong dan tiga lainnya tersenyum dan mengangguk ketika mereka melihat senyum ramah di wajah Lindong. Mereka tanpa sadar mendesah di dalam hati mereka. Tindakan Lindung akhirnya memungkinkan mereka untuk memahami keberanian dan resolusi yang terkubur di dalam tulang belulangnya. Mereka juga telah mendengar tentang kekejaman perang seratus kekaisaran. Agar Lindung membersihkan jalan setapak demi selangkah dengan latar belakang kekaisaran peringkat rendahnya, jumlah upaya yang harus dia lakukan kemungkinan akan menyebabkan mereka merasa malu. Jika itu dijelaskan secara rinci. Junior ini memiliki potensi luar biasa. Tidak heran paman guru Chen Zhen dan Wu Dao memiliki harapan yang tinggi terhadapnya. Mereka berempat saling memandang dan melihat pikiran bersama dalam pikiran mereka. Setelah menyapa kelompok pangtong, Lin Dong akhirnya duduk di atas platform batunya sendiri dan mengangkat kepalanya. Ketinggian platform batu memungkinkannya untuk mengabaikan seluruh puncak gunung. Ada masa hitam orang ketika dia melihat ke bawah. Puluhan ribu murid Aula desolate Hall duduk diam di tempat ini. Ekspresi mereka ketika mereka memandangnya dipenuhi dengan rasa hormat yang kaya. Chen Zhen sekali lagi kembali ke kursi batu. Selanjutnya, dia melambaikan lengan bajunya dan mengumumkan awal kompetisi bulanan. Namun, pertandingan-pertandingan berikutnya secara alami tidak menakutkan seperti yang terjadi antara Lin dan Jiang Hao. Namun, karena banyaknya jumlah orang yang hadir, pemandangan itu juga cukup luar biasa. Murid cabang adalah yang paling banyak di antara para murid Aula Desolate. Murid-murid cabang ini semuanya terus-menerus berharap untuk menjadi murid-murid Desolate Hall yang lengkap. Ini karena hanya dengan menjadi murid Desolate Hall sejati mereka akan memiliki kualifikasi untuk memasuki pegunungan Desolate Hall dan berlatih. Selain itu, mereka juga akan mendapatkan kualifikasi untuk mempelajari seni bela diri yang mendalam dan mendalam di Desolate Hall. Karena itu, akan selalu ada cukup banyak murid cabang yang habis-habisan selama kompetisi bulanan. Dalam upaya untuk melepaskan 120% dari kekuatan mereka sendiri. Berharap bahwa mereka akan dipromosikan menjadi murid yang sepenuhnya matang. Kompetisi bulanan Dede Solate Tehol berlanjut sepanjang hari. Hasil akhirnya menyebabkan duo Chen Zen merasa cukup puas. Di antara puluhan ribu murid cabang. Ada lebih dari 100 murid dengan penampilan luar biasa, yang memiliki kualifikasi untuk dipromosikan menjadi murid yang lengkap. Pada saat yang sama, ini meningkatkan kekuatan keseluruhan dari Desolate Hall mereka. Saat cahaya bulan secara bertahap meliputi pegunungan Desolate Hall, puncak gunung, yang semarak sepanjang hari, akhirnya mulai berangsur-angsur tenang. Ketika sekelompok besar murid mulai pergi, Suara angin deras terus berdengung di puncak gunung. Lindong juga berdiri dari platform batunya sendiri. Dia meregangkan pinggangnya yang malas dan baru saja akan pergi dengan kelompok moling. Ketika Wu Dao tiba-tiba muncul di sampingnya. Anak kecil. Kamu telah melakukan cukup baik hari ini. Wu Dao tersenyum menatap Lindong dan tertawa. Heh. Paman guru Wu Dao telah melebih-lebihkan aku. Kebetulan aku memenuhi kriteria untuk berlatih mata iblis desolate. Selain itu, aku belum sepenuhnya menguasainya dan hanya mendapatkan penguasaan awal. Kata Lindong sambil tersenyum. Meskipun Wu adalah wakil ketua Aula Desolate Hall dan dia memiliki status yang sangat tinggi, Lindong tidak bertindak dengan cara yang terlalu terkendali di depannya. Kamu anak kecil, Wu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia merenung sedikit dan berkata, Saat ini, kamu adalah murid langsung senior dari Desolate Hall. Kamu harus berlatih dengan benar mulai dari sekarang dan seterusnya. The great Desolate Tablet akan dibuka tiga bulan kemudian. Apakah kamu akan dapat memahaminya akan tergantung pada nasib kamu sendiri. Petik dua. Tiga bulan kemudian. Lindong awalnya tertegun. Tepat. Ekspresi panas berapi-api muncul dari dalam matanya. Dia jelas mengerti bahwa meskipun dia sekarang adalah sosok legendaris di Aula Desolate. Itu hanya kasus di Aula Desolate. Dao Sekte sangat besar dan jumlah keajaiban di tiga aula lainnya sangat banyak seperti bintang-bintang. Jika dia ingin menonjol di antara keempat aula, dia harus berhasil memahami Kitab Suci Kesedihan Besar. Kalau tidak, dia pasti akan berada pada posisi yang kurang menguntungkan ketika dia menghadapi murid-murid top dari tiga aula lain, yang telah memahami ketiga tulisan suci agung lainnya. Namun, itu juga karena ketenarannya bahwa banyak murid di aula desolate dengan cemas menunggu hari tablet grid desolate dibuka. Jika Lindung benar-benar dapat memahami kitab suci kesedihan besar, reputasinya akan melebihi empat murid langsung senior. Bahkan, ia bahkan akan dapat menyaingi murid-murid top dari tiga aula lainnya. Tentu saja, jika dia gagal, kemungkinan dia akan menarik beberapa gosip jahat. Penampilannya sebelumnya terlalu menyilaukan dan dia bahkan dapat dibandingkan dengan orang itu, yang memiliki posisi yang sangat tinggi di hati para murid Dao Sekte. Karena itu, jika dia gagal memahami kitab suci kesengsaraan besar, itu kemungkinan akan menyebabkan cukup banyak murid balai desolate diam-diam kecewa. Dibandingkan dengan memahami grit desolate Scripture, semua hasil sebelumnya hampir tidak layak disebut. Lindong menatap mata Wu Dao yang tulus sebelum dia sedikit meringkuk. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, sepertinya cukup banyak harapan telah diletakkan di pundaknya. Aku akan melakukan yang terbaik, jawab Lindong dengan lembut. Segera setelah grid desolate tablet terbuka akan menjadi ujian hall. Hasil yang desolate hall kita akan capai kemungkinan akan tergantung pada kalian berlima. Wu Dao tersenyum. Bagaimana kekuatan kakak senior besar Ying Xiao Xiao dari Sky Hall? Lin Dong berkedip dan tiba-tiba bertanya. Xiao Xiao Ah, seorang wanita dengan bakat luar biasa. Saat ini, dia harus berusaha untuk menembus kesengsaraan Nirvana ke-9. Wu Dao memukul mulutnya. Kemungkinan bahkan dia mendambakan bakat Ying Xiao Xiao. Mencoba kesengsaraan Nirvana ke-9. Hati Lin Dong sedikit terguncang. Dia memang layak menjadi kakak senior Sky Hall. Kekuatannya kemungkinan sebanding dengan Ling Qingzhu. Aku mendengar dari teman kamu Lin Diaw bahwa kamu memiliki hubungan yang rumit dengan Ling Qingzhu dari Nine Heavens Supreme Purity Palace. Berdiri di depan lindong Dong. Wu Dao tiba-tiba berkata sementara Lin Dong masih dikejutkan oleh kekuatan kakak perempuan senior Ying Xiao Xiao. Af! Lin Dong kaget. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ekspresi Wu Dao yang agak rumit. Segera, dia merasakan wajahnya memerah. Dia tertawa kering tetapi tidak yakin bagaimana dia harus menjawab. Bisakah dia benar-benar memberitahu Wu Dao bahwa dia pernah memiliki tubuh wanita itu? Jika berita ini menyebar, kemungkinan akan ada banyak orang yang menagih ke Dao Sek dan menyebabkan masalah baginya dalam beberapa hari. Cetak, kawan. Penglihatan kamu cukup bagus. Ling Kingzu adalah orang terkenal di antara generasi muda di wilayah Suan Timur. Bahkan Xiao Xiao. Gadis itu dibayangi olehnya. Ada banyak jenius muda yang tak terhitung jumlahnya dari berbagai sekte super mengejar dia selama tahun-tahun ini dalam upaya untuk memenangkan hati keindahan. Namun, tidak ada yang berhasil. Petik 2. Dao menepuk bahu Lindong. Senyumnya muncul sedikit menyedihkan di bawah sinar bulan. Target kamu benar-benar menantang. Semoga berhasil. Aku memiliki kepercayaan pada kamu. Jika kamu dapat menangkap Ling Qingzu. Aku percaya bahwa ekspresi orang-orang dari sembilan surga tertinggi kemurnian istana akan sangat menarik. Petik dua petik dua. Lindung tersenyum dengan malu. Wu Dao benar-benar memikirkannya. Yang pertama jelas memahami kesenjangan antara dia dan Ling Qingzu. Bahkan setelah beberapa tahun pelatihan pahit, masih ada jarak yang cukup besar antara dia dan dia. Namun. Kesenjangan saat ini sudah satu yang bisa dilihat dan itu tidak lagi sama halus dan tidak terlihat seperti saat itu. Usahanya selama tahun-tahun ini tidak sia-sia. Saat ini dia juga bukan lagi pemuda yang sama lembut yang hanya bisa memandangnya. Lindong menghirup udara dingin yang dalam. Dia menoleh dan matanya melihat ke kejauhan Cahaya bulan menyinari wajahnya. Menggambarkan sosok yang tangguh. Dia sudah mengalami masa-masa terberat. Saat ini.